pekan rekan media yang saya hormati menyambung dua press briefing sebelumnya. Hari ini saya akan sampaikan beberapa update proses evakuasi WNI dari Sudan. Evakuasi pertama, tahap pertama, di press briefing pertama saya sampaikan jumlahnya adalah 538 orang yang sudah berada di kota Port Sudan. Terdapat tambahan 31 orang WNI yang tiba di kota Port Sudan dari provinsi lain sehingga total evakuasi pertama jumlahnya adalah 569 orang. Nah, dari 569 orang ini, 557 sudah melanjutkan perjalanan melalui laut ke Pelabuhan Jeddah dan telah tiba di Pelabuhan Jeddah pada hari ini 26 April pukul 10.00 waktu Indonesia barat. Sementara itu, 12 orang lainnya yaitu 10 tim dari KBRI tetap tinggal sementara di Kota Port Sudan untuk membantu evakuasi tahap kedua plus ada dua WNI yang saat ini masih menunggu penyelesaian dokumen perjalanan. Selain itu, teman-teman, tim dari Kementerian luar negeri yang dipimpin oleh Direktur PWNI, saat ini juga sedang menyeberang dari Jeddah ke kota Port Sudan untuk membantu evakuasi tahap kedua, serta menyelesaikan segala urusan terkait evakuasi yang sangat rumit ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, sementara itu dapat pula saya sampaikan bahwa, Alhamdulillah, proses evakuasi tahap kedua, tahap kedua, dari Kartum menuju kota Port Sudan telah tiba di Port Sudan melalui jalur darat dan tiba pada hari ini juga 26 April sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di dalam evakuasi tahap kedua ini terdapat 328 WNI yang terdiri dari perempuan 29 orang, anak-anak lima -anak orang, dan laki-laki 294 orang. Sebagian besar mereka adalah mahasiswa, terdapat pula PMI dengan keluarganya, dan seorang tenaga profesional Airlines. Keberangkatan mereka dipimpin oleh empat staf KBRI Kartun. Kalau yang tahap pertama dipimpin langsung oleh Dubes, yang tahap kedua ini dipimpin oleh tim dari KPRI yang jumlahnya 4 orang. Mereka menggunakan 7 buah bis dan menempuh perjalanan yang sama dengan evakuasi tahap pertama, yaitu dari Kota Kartu, melewati Adbara, kemudian Kota Sawakin, dan kemudian ke Kota Port Sudan. Selain warga negara Indonesia, evakuasi tahap kedua ini juga membawa tujuh warga negara asing. Yaitu enam warga negara Australia dan satu warga negara Sudan. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini pula saya menerima laporan bahwa satu dari tujuh bis yang membawa evakuasi tahap kedua mengalami kecelakaan di dekat Kota Adbara. Kecelakaan tunggal ini terjadi karena kondisi jalan rusak berat dan pengemudi mengalami kelelahan sehingga membuat bus terprosok keluar jalur. Kecelakaan ini menyebabkan tiga WNI mengalami luka-luka. Tiga -luka. WNI tersebut telah dibawa ke rumah sakit di Kota Port Sudan dengan ambulans dan saat ini dirawat dan ditangani di rumah sakit. Saya sudah mendapatkan laporan dan terus memantau dari dekat mengenai penanganan rumah sakit di Port. Sudan terhadap tiga warga negara Indonesia tersebut. Kita doakan tiga warga negara kita tersebut dapat segera pulih dan melanjutkan perjalanan evakuasi. Rekan-rekan media, dengan evakuasi tahap kedua ini, maka 897 WNI 897 WNI telah dievakuasi dari kota Kartun, Sudan. Data awal yang saya sampaikan jumlah WNI yang tercatat di KBRI adalah 1.209 WNI. Namun, setelah dilakukan pemutakhiran data, total WNI yang dapat dikontak dan tercatat jumlahnya adalah 937 WNI dengan rincian sebagai berikut. Jumlah yang sudah dievakuasi, baik tahap 1 maupun tahap 2, adalah 897. Dari 897 ini, 557 sudah tiba di Jeddah. Kemudian, terdapat pula 15 WNI yang telah melakukan evakuasi secara mandiri. 25 WNI menyatakan tidak ikut evakuasi karena alasan keluarga. Sedangkan WNI lain sudah tidak berada di Sudan karena sudah kembali ke Indonesia, sedang pulang mudik atau sedang menjalankan umroh di Saudi Arabia. Rekan-rekan media, setiba di Jeddah, para WNI ini akan beristirahat dan akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada otoritas dan pihak-pihak yang ada di Sudan, yang telah membantu pelancaran proses evakuasi via darat dari kota kartun ke kota Port Sudan. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia yang telah memfasilitasi jalur transportasi laut dari kota Port Sudan menuju Jeddah. Para WNI tersebut sekali lagi akan dipulangkan ke Indonesia secara bertahap dalam waktu dekat. Dan tentunya Update mengenai kepulangan ke Indonesia akan saya sampaikan dalam waktu dekat pada kesempatan pertama. Demikian, teman-teman yang dapat saya sampaikan, update mengenai proses evakuasi WNI kita dari Sudan. Terima kasih.